assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara merubah tampilan tema di HP Xiaomi seperti iPhone seperti kita lihat untuk HP Xiaomi saya ini Redmi Note 10s ya tampilannya ya udah hampir sama seperti iPhone yang asli mulai dari ikon baterai signal dan juga jam kemudian untuk ikonnya pun hampir sama dan ketika saya buka untuk aplikasinya di sini pun udah hampir sama seperti aplikasi yang ada di iPhone yaitu aplikasi WhatsAppnya ya. Kemudian untuk menu pengaturan pun di sini udah hampir mirip. Bisa kalian lihat kita buka untuk menu pengaturan yang di iPhone ya. Di sini udah hampir mirip-mirip juga ya. Dan untuk merubah temanya ini tidak menggunakan aplikasi apapun ya. Silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, untuk merubah tampilan atau tema di HP Xiaomi seperti iPhone yang asli, di sini kita tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Di sini kita hanya menggunakan tema bawaan dari HP Xiaomi ya. Kita buka saja untuk tema di Xiaomi ini, kemudian pada kolom pencarian kita ketikan saja iOS 15. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang ini ya, yang lebih mirip. Nah, seperti ini backgroundnya juga hampir sama. Kemudian kita pilih terapkan. Kemudian pilih mengerti. Oke, sudah selesai. Kemudian kita periksa untuk hasilnya seperti apa? Nah, sudah hampir sama ya, teman-teman. Bisa kalian lihat untuk ikon-ikonnya pun hampir sama, seperti ikon kamera, ikon foto, kemudian untuk App Store di sini pun terlihat hampir sama dengan Google Play Store. Kemudian ketika saya buka untuk aplikasi pengaturan di sini sudah hampir mirip. Wow, mirip sekali ya. Ini pengaturan yang iPhone dan ini yang pengaturan Xiaomi. Untuk tampilannya sudah hampir sama. Nah, adapun untuk aplikasi WhatsApp ini bisa sama, dikarenakan WhatsApp yang saya gunakan adalah WhatsApp MOD ya, yaitu MB WhatsApp yang tampilannya hampir sama dengan WhatsApp di iPhone. Saya lihat. Kemudian selain itu untuk tampilan jam di sini pun sudah tersedia. Nah, bisa lihat untuk tampilan jamnya sama ya begitupun untuk icon baterai, signal ini juga hampir sama mirip ya. Kemudian selain itu untuk lock screen bisa kita lihat. Nah lock screennya pun udah hampir sama. Wow mirip sekali. Di sini ada center kamera dan untuk swipe-nya pun sama-sama bisa. Cuman yang ini pakai kunci ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Tetapi karena yang digunakan ini hanya sekedar tema, jadi hasilnya beda dengan kita mengganti launcher ya. Tidak bisa secara total. Contohnya untuk notifikasi, di sini pun berbeda. Bisa kalian lihat? Berikutnya untuk quick setting atau status bar juga tampilannya beda. Nah, untuk tampilannya pun tetap beda ya. Jadi yang sama hanya beberapa hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Oke okay, teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengganti tema di HP Xiaomi menjadi seperti di iPhone. Dan semoga untuk tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.